Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya ramadhan oke kali ini kita akan membahas bagaimana melihat di channel youtube kita ada video atau audio yang berkena copyright atau hak kita langsung aja kita klik google chrome langsung kita klik youtube oke kita tunggu jadi ini teman-teman informasi jika ada video kita terkena copyright atau hak cipta jadi akan pertimbangan untuk monetisasi oke langsung klik kanan sudut kita klik YouTube studio kita tunggu oke teman-teman kita klik video kita tunggu, langsung kita klik nih. Kita lihat upload filter. Kita klik filter, langsung kita klik klaim hak cipta. Sangat mudah sekali teman-teman. Ternyata di video saya ada terkena klaim hak cipta. Oke, di sini dia. Mungkin ini ada keterangannya berisi hak cipta. Ya, ini sudah saya hapus ya oke okay, sangat mudah sekali kita ulangi lagi oke okay, teman-teman klik google chrome langsung kita klik youtube langsung kita lihat sudut kanan ada wajah si ganteng kita tunggu muncul klik youtube studio kita tunggu lagi kita tunggu oke okay, kita pilih nomor 2 gambar video setelah itu kita klik filter, kita klik klaim hak cipta Oke teman-teman, sangat mudah sekali Yang belum klik subscribe, klik subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh